Monster Loch Ness, makhluk mitologi dalam cerita rakyat Skotlandia, dipercaya penghuni Danau Loch Ness. Bertubuh raksasa dengan leher panjang, keberadaannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada tahun 1934, Dr. Robert Kenneth Wilson menunjukkan foto penampakan Nessie yang menggemparkan untuk pertama kalinya. Banyak orang berusaha mengungkapkan apa itu Loch Ness sebenarnya. Rumor liar pun beredar di kalangan masyarakat. Ali-ali monster penghuni danau, ada yang mengatakan bahwa Nessie sebenarnya merupakan penis ikan paus. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Seorang ahli ekologi molekuler mengunggah gambar penis paus biru atau balaenoptera musculus lewat cuitannya di Twitter. Gambar penis paus biru dalam posisi tegak dan bisa mencapai 3 meter itu, ia membandingkan foto tersebut dengan foto Nessie. Foto-foto tersebut menyoroti kesamaan yang luar biasa antara Nessie dan penis paus. Di masa lalu pelaut mungkin salah mengira si penis paus yang tegak di permukaan laut sebagai monster mitologi itu. Dulu, para penjelajah akan menggambar apa yang mereka lihat. Dari sinilah banyak cerita monster laut berasal. Ini memberikan kepercayaan bahwa ada sesuatu yang mengerikan di bawah permukaan. Gambar Nessie hanya sebagai contoh untuk menunjukkan kesalahan pelaut zaman dulu. Tidak ada pau sama sekali di Loch Ness. Jadi, mungkin Nessie adalah pilihan yang buruk untuk digunakan sebagai contoh kasus. Dipercaya? foto yang diambil pada tahun 1934, kemungkinan besar adalah tipuan. Makhluk yang keberadaannya diperdebatkan mungkin tidak pernah ada. Ide pertama kali menjadi populer di awal abad ke-20. Pada tahun 2019 lalu, sebuah studi DNA di Loch Ness mengkonfirmasi bahwa tidak ada materi genetik yang tidak biasa di danau itu. Ini bukan pertama kalinya para peneliti menyatakan bahwa penis paus telah disalahartikan sebagai makhluk mitologi. Pada tahun 2005 lalu, sebuah penelitian memaparkan tentang monster paling mengerikan. Monster yang digambarkan oleh penjelajah danau Norwegia Hans Eget tahun 1734, kemungkinan besar adalah penis ereksi paus bungkuk atau paus sperma. Spesies cetacea yang berukuran besar sesekali mengeluarkan penis mereka yang ereksi di air. Paus sering kawin dalam kelompok, jadi ketika satu jantan sibuk dengan betina, jantan lainnya mengeluarkan penisnya dari air sambil berenang menunggu gilirannya. Danau Loch Ness terletak di Skotlandia. Dengan kedalaman 240 meter dan panjang sekitar 36 kilometer, Loch Ness memiliki volume air tawar terbesar di Inggris Raya. Seperti beberapa danau yang sangat dalam lainnya di Skotlandia dan Skandinavia, Loch Ness dipercaya dihuni oleh monster air. Banyak penampakan Nessie telah dilaporkan. Kemungkinan keberadaannya terus membuat penasaran banyak orang. Jika memang benar ada, Nessie mungkin satu-satunya Plesiosaurus yang selama dari kepunahan. Laporan tentang monster yang menghuni Loch Ness berasal dari zaman kuno. Pahatan pada batu menggambarkan binatang misterius dengan seri. Catatan tertulis pertama muncul dalam biografi Santo Columbia dari tahun 565 Masehi.